merah, kuning, hijau, biru. Dimanakah warna abu-abu? Hebat jawabanmu. Like A, B, C, D, E. Dimanakah huruf P? Hebat jawabanmu benar. Dimanakah huruf A. Hebat jawabanmu benar. Dimanakah huruf? C. Ya, salah. Coba lagi ya. Dimanakah huruf? C. Hebat jawabanmu benar. Dimanakah 13 0 1 2 3 Dimanakah angka? 4 Hebat jawabanmu benar Dimanakah angka? dua, ya salah, coba lagi ya, di manakah angka dua? hebat jawabanmu benar, di merah, kuning, hijau, biru. Di manakah warna abu-abu? Hebat jawabanmu benar. Persegi, segi tiga, Persegi, segitiga, segi lima. Di manakah segi delapan? Hebat jawabanmu benar. apel, anggur, strawberry. Dimanakah? Alpukat. Hebat jawabanmu. Benar. Dimanakah? Wortel, brokoli, tomat. Dimanakah? bawang putih Hebat jawabanmu benar Mobil sepeda motor Dis Kucing anjing ayam ikan ditambah 3 sama dengan 6 hebat jawabanmu benar 3 ditambah 2 sama dengan 5 hebat jawabanmu benar